Merdeka itu apa? Merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajah. Merdeka itu bebas dalam menyatakan pendapat. Bebas dalam memilih keyakinan dan bebas dalam berekspresi keinginan kita. tidak berarti kita dapat hidup sebebas-bebasnya. Kita juga harus taat terhadap peraturan yang diciptakan, agar tidak ada penyimpangan terhadap kebebasan untuk sendiri. Sekarang, Indonesia sudah belum 73 tahun. Mari kita ciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, tanpa ada diskriminasi dan juga penyimpangan. Geez.